Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRj channel pada video kali ini saya masih menggunakan STB B860H yang akan saya flash lagi dengan firmware BATV terbaru ya teman-teman untuk peralatan dan bahan yang diperlukan antara lain satu USB mail to mail yang nanti berfungsi untuk menghubungkan antara STB dengan laptop atau PC yang kedua, laptop atau PC. Yang ketiga, STB B860H versi 1 atau versi 2. Yang keempat, USB burning tool yang nanti berfungsi sebagai pendeteksi. Yang kelima adalah driver. Yang keenam, firmware B860H BTV. Bagi yang baru pertama kali flashing STB ini, drivernya diinstalkan terlebih dahulu.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 Pertama kita jalankan USB burning toolnya Kemudian kita hubungkan STB-nya dengan laptop atau PC Seperti biasanya ya teman-teman Tekan dan tahan tombol powernya Lalu masukkan kabel USB mil-to-mil ke USB 2 di STB Kemudian lepas tombol powernya Dan bila sudah terhubung antara laptop atau PC dengan STB B860H maka di UBT akan terdeteksi connect success dan di sini UBT berfungsi untuk mendeteksi saja ya teman-teman. Silahkan diminimis saja. next kita akan mulai flash STB CTEB 860H dengan menggunakan firmware BATV. Kita buka folder firmware-nya lalu cari file beamlogic flashernya. Lalu kita klik kanan dan pilih run as administrator. Nanti tampilannya seperti ini. Press any key to continue. Silahkan ketikkan sembarang tombol di keyboard untuk melanjutkannya ya teman-teman. Dan pastikan untuk STB-nya sudah terhubung dengan laptop atau PC. Dan nanti STB akan otomatis akan terflash. Simple sekali ya teman-teman. Ini memerlukan waktu yang lumayan lama. Silahkan ditunggu sambil ngopi dan duduk santai. Di sini saya menggunakan STB dari PT Adireka Mandiri ya teman-teman. Pada saat menghubungkan STB dengan laptop atau PC, tidak menggunakan bantuan adaptor dan cukup dengan kabel USB mail to -mail. Proses flashing complete atau selesai. Nanti ada perintah di flashernya. Flash complete please restart your Android TV press any key to continue silahkan ketikkan sembarang tombol di keyboard untuk melanjutkannya ya teman-teman proses flashing selesai kita ke tahap selanjutnya kita akan hubungkan STB dengan TV atau monitor dan bila sudah terhubung tampilannya seperti ini kemudian kita masuk di pengaturan wifi nya teman-teman bisa memakai webinya masing-masing dan masukkan kata sandinya next kita setting resolusinya bila tidak sesuai dengan resolusi di TV atau monitor dengan cara masih di menu setting kemudian pilih dan klik layar dan pilih resolusinya teman-teman pilih dan sesuaikan dengan kebutuhannya next kita ke tahap selanjutnya. Ini tampilan awalnya ya, teman-teman. Aplikasinya masih sedikit dan di tahap ini kita akan install aplikasinya. Dengan cara klik di aplikasi BA TV-nya nanti tampilannya seperti ini dan pilih izinkan. Teman-teman tinggal tunggu saja dan aplikasinya akan terinstal otomatis dari server BA TV-nya. Ini memerlukan waktu 5 sampai 10 menitan ya teman-teman. Tergantung kecepatan dari internet masing-masing. Nanti setelah aplikasi selesai terinstall, ada notifikasi izinkan Google memeriksa aktivitas perangkat secara berkala. Teman-teman pilih terima saja, dan otomatis aplikasi akan terpasang satu persatu di perangkat STB-nya ya teman-teman. Silahkan ditunggu lagi, dan apabila semua aplikasi sudah selesai terpasang, STB akan restart sendiri. dan setelah restart aplikasi-aplikasi sudah bertambah banyak dan siap digunakan apabila setelah restart bahasanya berubah menjadi bahasa Cina teman-teman bisa rubah lagi menjadi bahasa Indonesia dengan cara masuk di menu setting kemudian pilih yang ini ya teman-teman nanti ada pilihan bahasanya dan teman-teman pilih bahasa Indonesia Setelah aplikasi sudah terinstal di STB, silahkan dicoba masing-masing. Untuk aplikasi WTV, stabil dan lancar ya teman-teman. ada youtube kitnya dan minta akses, pilih izinkan saja kemudian youtube nya stabil dan lancar untuk di aplikasi tiktok sepertinya tidak bisa berjalan di B860 H ini ya teman-teman di aplikasi video.com lanjai dan tidak ada treble mola TV masih bisa dan stabil. Di aplikasi Disney Hotstar bisa jalan dan lanjut ya teman-teman. Dan untuk aplikasi-aplikasi lainnya silahkan dicoba masing-masing. Semoga bermanfaat, semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan oprek STB-nya. Jangan lupa.